Ini dia. Nomor punggung Nomor punggung Nomor punggung Nomor punggung cadangan sekalian. Okay. silakan. Oke. Baik kalian kalian masa kita kita alihkan ke tengah-tengah lapangan pertandingan. Kami, karena pertandingan akan segera kita mulai. Baik. 2, back 2, back 2, subscribe Subfit mata kita kita Selamat bertanding, Kami Dan selamat menyaksikan Dengan harapan besar yang kami gantungkan Tolong, tinggi Komponitas pertandingan nah ya, pertandingan antara PSU Cangka yang berhadapan dengan PSORB dari Tawang, Aden Utara. Kita lihat, Utan pertiga Kali ini pernah mendatang lewat ibu Asir, pengusaha madu hutan dari Cangka. Kerjasama dengan PSU Cangka, kita lihat kali ini, pemain yang baru, -baru ini tampil sebagai pencetekor terbanyak di turnamen oh, oh, oh. Piala Kisi Ibu Sumpu. Oh, oh, oh. Kita lihat. Hampur saja tadi kita saksikan Menurut semua Seuatu menurut dia lada saja pasal tuan emas didapatkan Kita lupa Kita lihat Terbaca tadi Di Kali ini serangan datang lagi Kita lihat Rahmat Hidayat Sampai dengan kesejaan Mencoba mengatur cerut Buat permainan Tarik kebangan kepada Pemain kelahiran Kutadang Adol Bukmini Saripudi Tentang sama dengan roja Dikmahindra Lahat lagi di sana ada Pemain oh, kelewat lapang Ada oh, ikan Ruti Ruti kita lihat, bola menengah ini adalah Kembali menghasilkan uang salam, kosannya ini dia putra asli kandang. Namun kita lihat, sekolah menengah, banding... Anthony bahagia. Kita sama dengan kucingnya sendiri. Kita lihat pemain asli, saya terganggu ada utara. Pemain satu pengalaman dengan sekolah di Kuba. Kali ini kita lihat bahagia, pemain kota kampung bersama TGM Medan, Sumatera Utara. Namun kita saksikan. Akuh, namun sana masih ada Reza atau Mahendra yang mencoba membuang bahagia hari 8, kita lihat lagi lagi sebuah dorongan dari belakang. Saya utara Nagu penilaian jari sempat digerakkan. Oh, atas badan adiknya mencoba dimanjakan kaki hari pada pertama bagi Jawang yang dijaga oleh pemain kelahiran kuda jalan. Pria, pria, tim penjaga di pinggir lapangan oleh salah satu mantan pemain PSBB Bandung Agus Setiawan Win. Kita lihat yang langsung menyerang tim kebanggaan sore hari ini, Firmi Musa. Antoni lagi-lagi situasi berbahaya. Kita lihat Faisal ini kita cita-cita Jafar langsung memutuskan serangan. Kali ini PS Jakarta kembali memprogram hidupkan pertahanan lawan kaki Amir Munini. Tunggu benar kanu umpan bertindak, jauh melebar cantik sekali kita lihat kepada Ibnu Asy. Ketika umpan kepada Aris Kurniawan, Kepada Mas Aris Kurniawan gerakan namun sayang kita lihat Gembara sudah kembali dahulu penjuru goyang Lawan Gembara. Anda masih berada. Kita lihat Mulija jauh ke Bukannya ada dua bek lawan. Namun ditipuskan serangan oleh Rahmat Hidayah bayanglah, ulang dia bersama 1-2, namun kandang, datang lagi kaki lihat pemain sedang hampir kita lihat, erat dikatakan melembang kita lihat apa yang terjadi, bapas itu oleh ke pemain segantung halamannya sendiri, kita antisipasi yang sangat, hampir saja tadi kita lihat dari pada nolik, kita Cantik sekali, dari masih Dari pusat terlengkap yang berada di wilayah dan kampunglah. Karena diesel, mudah-mudahan tidak ada jualan dari motor, dan tentunya telah kunci perwakilan, dan beberapa bantal AC, mau diisi. Saya Cari jangan menunggu Kita lihat. Latihan umur dikatakan Kali ini serangan datang Lewat kasih yang diberlakukan Namun pada situasi arus hujan Oh, kita lihat sebuah pelanggaran Dilakukan oleh pemain yang tim bersama Tinggi Medan Ya, bahagia Ya, ada Ya, terjerumah Ya, terjerumah Ya, terjerumah Ya, terjerumah Ya, Ya, menghidap pagi dan sehari-hari pemain sekat penghalaman dengan faktor ragi, penjaga jawab peterajaan hari ini. Kita, liat, lecari, kita lari masih reja lagi lagi ke kita lihat bukan samudra, masih yang terus berterang, di depan per kita diimbakan kita lihat kali ini cantik sekali kita lihat langsung kita meninggalkan Dekat! Dekat! Dekat! Dekat! Dekat! Dekat! Dekat! Dekat! Dekat! lihat, pemain yang pernah tampil bersama salah satu kontestan Liga 2, Gitar Bandung United! Jauh ke depan, Rekat-kepapun lagi kita saksikan. kali ini mesti Merti berbahaya, Rekat! Kaisang! Kita lihat, kita sabukan, malang-laku saja, kita lihat, bola peluang yang dititi dari saja pemain asli kelahiran gang Hok Timawi dan saat ini pemainnya berstamping bersama dengan Payung Raja baru saja menggelarkan jalan jalan daripada kosong gawang 0-0 untuk kedua tim daripada Payung Raja hari ini Butang, butang, butang, butang. No, no, no, no, no, kita lihat, no, no, no. Lagi go, aduh, berani, berani. kita lihat, serangan datang, aduh, lewat erinya, 3, maksimal. kita lihat, uh, kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita kita lihat, kita lihat, kita kita kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita kita kita And and Bye Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Baik, baik, baik. Lagi-lagi kita apa yang terjadi. Kita ke dalam. umpan diarahkan. Kita sediakan. Hai Bukan sebuah pelanggaran. Satu jauh lebih Tidak kita lihat kali ini karena haji, munculannya baik, untuk lagi, oh, lele, kita menasai, kita. Impen, kita kaki, jauh kepada tempat kembali lagi, mencoba melakukan hutan dengan pemain kelahiran Gideon Samudra. Tuh namun kita tidak bisa lagi, lalai lagi, lalai lagi, lalai lagi, lagi, lagi, lalai lagi, lalai lagi, lalai lagi, lalai lagi, lagi, lagi, kita lagi, lagi, lagi, Padawan -padawan. kita kali serangan kasih belakang. masih kita lihat Oh, eh, kita Kali ini namun lagi-lagi sebuah pelanggaran dilakukan oleh Maskuri. Apaan? Kali ini kepada Ibu Azir. Kepada kita buat <sir> kembali kita -tuk -tuk -tuk -tuk -tuk. Lagi, lagi kita lihat similasi lagi, similasi lagi. Lagi oleh perusahaan hey. nabi, kita lihat sekali, lagi-lagi, lupa lupa lupa belakang. kita Balik, balik, balik, balik. kita lihat. Dia pun terjadi. Sama ya. saja ada furkan. Datang lagi serangan lewat tadi Nabu. Eh, dia bola. Jalan kebun, jalan kebun. Free kebun. Kita lihat kali ini Ibnu Garuda. Masih Ibnu Hazir gerak ke umpan kepada Reza Adhimendra. Namun kita saksikan nampaknya sebuah Areo dikatakan Ibnu Aslam lakukan judal. Kita saksikan Kau ini masih kali ini tidak lihat kebesaran dan kerja itu lagi-lagi gagal. Kita saksikan. Kau ini arninya untung tadi kau mengetahui, namun terbaca oleh siapa? Basale. <tell> Kerjasama dengan Mas Turi. Kita lihat masih Mas Turi dari kebelakang beberapa punggung, namun di sana ada rahmat hidayah yang memutuskan serangan. S.E.U jangka untuk sementara bukanlah kita mencoba lagi yang kita saksikan. Boleh leh, boleh nak no, no, no. lawan Kembali bagi diri PSP Aruba Antoni Bahagia Pemainan kerap tampil bersama dengan TGM dan Pembangsa Utara Namun pun pandai diberikan kepada Zulfikar Nagu, Jauh melebar. Kita lihat Faisal ini yang dituju Namun di sana langsung bola Diputuskan oleh penjaga Gawang Faisal Gunawan. Okay, okay, kita ini. lihat Kailir Armia gerakan dan kumpang Kepada Iswadi Mursi okay, no. My, my, no, no. Nice. Kita mm. lihat lagi-lagi terangan Arif Supriyan cantik sekali Kita tertikah namun terlalu ke dalam Ibu Hasir Namun kurang maksimal Kontrol yang jelas Rahmat Hidayat Dayat panggilan rekan-rekan kita lihat bola kembali. Berburu. Upacara digelar, namun cepat dalam pembicaraan melihat, film bersama dengan PSA Uburkukur Regariki. Kita lihat lagi-lagi Faisal nih mengenal lawan Masih Faisal nih. Pemain asli kelahiran kandang oh, oh, oh, Kita lihat Hampir saja tadi kita saksikan Sebuah pelanggaran dilakukan Kita lihat oleh Ibnu Asyir Kemudian kita nanti, Purka lakukan Oh, kita lihat Langsung dibendung oleh Faisal Jafar Ya, kita lihat Berbahaya situasi Lagi-lagi kita lihat oh, Apa yang terjadi, kita sertikan Kurkan Reza Lagi-lagi kita lihat, janji sekali Oh. cepat harga kesembara dengan Kita lihat lagi-lagi bola diputuskan dengan Pak Ragi juga. Kita lihat kali ini Rahmad Hidayah kerjasama sama 1-2. Lagi-lagi gagal. Kita lihat kali ini lewat kaki Kemal Azmi mencoba digerakkan sambungan 1-2. Yang mencoba diperagakan oleh pemain-pemain dari Payarube kawasan Sawang kali arumia kali ini kita lihat PNB berjaga lewat kerjasama yang sangat rapi kita lihat Reza Rizki kita saksikan umpan dari kawasan Gawang namun di sana masih ada Jamal Asmi Reza Rizki kita lihat lagi lagi kita saksikan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain bertubuh panjang Mas Kuri. Ya kita lihat situasi yang sangat menguntungkan bagi tim PSP Jangka untuk menyamakan kedudukan. Kita. Kita saksikan, Khairil Armia lakukan. Namun masih berhasil ditunduk. Tadi kita lihat oleh pagar hidup yang mencoba. Nah kita lihat lakukan sudah Haris Kurnian, namun berhasil di kali ini datang serangan lewat kaki minta sebelah kiri Khairil. Kita saksikan kali ini Faisal ya, Namun masih ada Haris Sedekah dengan suat Safiat Muhammad Hidayat, Arif Supria masih Arif Supria kita lihat banyak terjadi di sana masih ada Faisalne Maskuri Nago Cantik sekali kita lihat skema permainan dipertegasan oleh tim yang diresmiki oleh saudara Syukri lagi-lagi dalam -lagi kaki, murdi, lagi-lagi kita lihat perusahaan tajam indah berkelah kita lihat sore hari ini kerap dimanjakan mata penonton kami. Anton. Kita lihat bola meninggalkan lapangan. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Nurdi Musa. Maskuri. Lagi-lagi diberikan -lagi kepada Maskuri. Cantik sekali. Kita lihat namun sayang. tendangan ke mana kita lihat. Kali ini serangan kembali mencoba dihidupkan oleh pemain-pemain kelahiran Binahpasi ke sekitar Selat Malaka Jangka. Ahmad Hidayat melebar. Kepada Ibn Khashir Kita lihat masih Ibn Khashir pengusaha madu hutan Kita saksikan kali ini Lakukan serangan Namun kita lihat kembali lagi Sulit melewati <tuh> Ibn Khashir Kita lihat Ricky Labang Jordi Karnaso Antoni masih Antoni cantik sekali, kita lihat kerjasama satu-dua yang sangat rapi mencoba dihidupkan oleh para pemain dari Paya Rubeh Ya, kita lihat kembali mengajukan lembaran ke dalam Influ Hasir. Bahagia langsung memutuskan peranan. Arif Seberian. Kita lihat lagi Vesel, nih. Masih Veselnik, masih Veselnik, nanti sekali kita lihat Veselnik Namun sudah melewati Reja Rizky, kali ini kita lihat Iswadi mencoba memperkalikan keadaan Masih Iswadi ke umpan kepada Arif Subriyan Kerjasama satu dua senduhan dengan Daus, kita lihat sebuah kelepasan panjang Reja Oh! sebuah tentuan dilepaskan Namun kita saksikan, masih berhasil ditahan oleh Maulija Kailir Armenia. Duel kot terjadi lagi Kita lihat Reja Rizky Iswadi musi Masih Iswadi Cantik sekali mencari bekam Kita lihat Iswadi kerjasama dengan Rahmat Hidayat umpan dipindahkan Jauh ke sepuluh sebelah tangan mencoba menusuk dari belakang Namun kita lihat kembali lagi Merti Musa Masih Merti Musa jauh membantu di pertahanan Daripada apa ya Ruzi Sawang Oh, orang tarik lagi-lagi cepat dalam penguasaan daripada Mali. Kita lihat masih payah Namun kita ketika jauh melebar. Italia, kita lihat mengatasi dia. Iblis kembali mencoba menusuk dari belakang. Namun kita saksikan kalah cepat dengan Riki Lapang, kita lihat Murti Musa, Antony kembali mengetahui lawan, kita saksikan. Murti Antony, berikan kuda Murti, cakit sekali bahwa Uwe mengancap, kita lihat lewat kaki Murti Musa. tarik ke belakang kuda Julfi Karnabu, berikan umpan kuda Masturi, namun gagal lagi, bahagia. Kita lihat kali ini Nagu masih Nagu indah bertelak, namun kita lihat cuba menabrak zaman, cuba menghantik apa pun lawan, namun kita lihat serangan datang, namun diputuskan oleh Arif Gurian sebuah pelanggaran. Ya, tanpa terasa usai tunda pertaruhan laga babak yang pertama pertandingan antara PSB Jaga yang berhadapan Donari. T.F. Palu Rubu dari Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Gol bulan untuk tim daripada Palu Rubu 1-0. Gol yang diciptakan oleh Saul Saldi meniputi. Turnamen yang sedang kami bentangkan di lapangan bola kaki Cher Tobe Ganjapura ini. <tuk> Arsipian langsung dipertanjang dipindahkan namun di laga masih ada Riki ke-8 kali ini kita lihat serangan datang Murdi Musa namun sulit melewati kita lihat Iqbal Hasir. ganti sebelah ya ya lawan man jangan mabuk bayu bayu upah upah kita lihat, kita saksikan, menghasilkan, kita saksikan sebuah hentakan dari pemain yang baru saja memasuki ke dalam arena lapangan. Rusman rusuh, umpan digerakkan. Namun di sana, Reza Rusty sudah menanti. Kita lihat gada bola Namun mencoba dikuasai kembali oleh Usman. Kita lihat masih Usman arahkan umpan dari kemenkawan. Lagi-lagi datang serangan. Kita lihat. Saya me. Amirul Mukminin. Oke, Pak. Baik, Pak. Kita lihat umpan sang di gerakan. Rejalti kembali mengarah lari lawan. Masih Rejalti umpan bertiga. Kita lihat apa yang terjadi di tiga persimpangan. Harus akan mendapatkan semua peluang remah telah berpembelian. Sehingga ibu Reza Rifti, kita lihat bola meninggalkan arona lapangan. Okey. masalah! Masalah, lagi. Masalah, masalah Aduk kalian, Usmani ini tajam. Oh, oh, oh, oh, oh. Ya, turun, turun Ya, pertumbuhan pertandingan Tolong digobotankan Ha, ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha baby Anti manajer hey, aku. Ah, hai hey, penonton lambang dan lambang. Ya, kartu kuning langsung diberikan terhadap Uswadi. Amiril, Amiril, Amiril, Amiril. Amiril. Kamu bisa digantikan masukukan. yang namun di sana lewat kaki kita lihat lagi lagi kita sektikan. Ayo Indra. Kita Nago Kita saksikan berbahaya. Oh! Hampir saja kita saksikan Tetap terarah dalam panggilan daripada Fesor Lepas, umpan <tuk> <tuk> kepada Usmar. Kita lihat Khairil sudah sama satu dua, namun satu saja oleh Brukan sama <tuk> Kebosan, Usman rusak menempatkan kabar Kita lewat Masih Usman Datang serangan luar kaki Lengka Namun diputuskan Kita lewat kaya Rahmat Hidayat Masih Rahmat Hidayat oh, Hampir saja kita reddikan Pada ini serangan kembali datang Lewat kaki Ibn Ashir Gerakan Pak Kebosan Kita lihat lagi-lagi Lapor, -lagi. lapor, masuk, masuk Hey, hey, hey, hey. Rejarski, kerjasama dengan Saiful, umpan panjang diperlakukan, namun berarah kepada Mas Kuri. Kali ini kita lihat Iswadi, rahmat Hidayat yang dicari. Amir mencoba bersabar. Kita lihat PSK Jangka kaki mencoba meng menghidupkan serangan. Lalu terjadi pergantian pemain dari tim PSK keluar hasil. masuk nomor. Andres Mahendra, oh, kita lihat berarah ke pangkuan daripada Molija ya? Kita lihat belum berbahagia sepanjang pertandingan babak braba, kedua yang kami laga masih braba, braba. untuk keunggulan tim Payarubek Sawang Aceh Utara yang perlu kami kabarkan bolak-balik karena kami menyadari hadiah yang kita hanya arti. Ya besok sore tim yang sedang dipersiapkan ke Liga Tiga Indonesia Kuduala Jaya Babaduloh dari kecamatan Sawang Aceh Utara akan kami lada bersama dengan tujuh mata dari Kecamatan Pusangan. Mencoba dihadapi, lakukan berarah ke pangkuan Moni kita sergikan. Kembali, kita lihat ada Antoni. Lagi-lagi festival nih. Kita saksikan amir mu'minin. Kali ini Khairul. Kita lihat kerjasama dengan Saksir Suhaq. PSPU jangka mencoba menghidupkan serangan. Namun umpan diberikan terarah kepada lawan. Nago. Cantik sekali kita lihat. Namun terlalu kencang. Terlalu ke dalam perbasan umpan. Rahmat Hidayat. Kailir Arif Sukriyan No Panggilan reka -rekan. Umpan dikerahkan kepada Raja Rizki. Kita saksikan Belum meninggalkan lapangan Furkan Ibu kita lihat mencoba memindahkan. Kairul, kerjasama dengan Rahmat Hidayat. Kita lihat PSU Cangka mencoba mengurung kota penalti lawan. Kali ini lewat kaki Reja serangan datang. Kita lihat umpan dengan tungkat. Laki-laki sore hari ini kita lihat. Molin yang terus mengeluh berhasil memutuskan serangan daripada PSU Cangka. Ya, bes. Cantik sekali. Kita lihat PSU ini. Pemain asli kelahiran Kandang Yosmawi yang kerap tampil bersama dengan Payung Raja kita lihat bola menginjak ke lapangan. Kayler, lunc di, Adi, Maya, kita lihat. Apa yang terjadi kita saksikan. Zakir buat Amirul Muminin. Kita lihat umpan berpindah kaki kepada Khairul. Rahmat hidayat Ayu jauh melebar. Kita lihat kepada Usmar Ruzi, namun di sana dijaga dia oleh Ricky Lapang, Iswadi. Cantik sekali kita lihat Usmar Ruzi lagi-lagi oh, boling kita lihat pemain segantung halaman dengan Pak Rudi Kuba berulang kali berhasil memutuskan serangan demi serangan yang dikejarkan oleh sayap tajam yang dimiliki oleh PRP Ujangga Iswadi Kamal Azmi Kita lespurkan Nago Kerjasama dengan Antoni Terus memencam Kita lihat kali ini Paya Rumah Sawang Lewat kaki Antoni Cantik sekali pesong, eh. Namun sayang Kita saksikan, Mesua buli terjadi Kita lihat Kali ini serangan datang Namun diputuskan oleh Ricky Lapang kita lihat faisal nih, jauh membantu pertahanan, bahagia, pemain yang tampil bersama dengan JJM Medan. Kailir. Jorh, jorh, jorh. Kita Ada suklihat, cantik sekali Usman, masih Usman? Namun sayang, kita lihat seribu kali sayang. Jatuh sekali Murti Musa Lagi-lagi satu -lagi, hari -lagi, terjadi kita lihat Mencoba memperlaruan Namun di masih ada rahmat hidayat Umpan dikerahkan keraja ilir Kerjasama kali ini dengan Uthman Rusuk Masih Usman yang terus berperang kita faksikan Umpan dikerahkan kerajaan Iswadi Musyid Masih Iswadi berikan kerajaan syukrian Lagi-lagi kita saksikan sayang sekali Tunggangan merah merah dilepaskan lagi-lagi sebab -lagi pelanggaran tak? Dari pusangan Lagi-lagi pelanggaran Dari pusangan hai, kau namun sana masih ada Amir Minin, Ya, ataupun masih bisa terjadi. Terjadi selama jarum jam masih berputar. Namun yang perlu kami kabarkan berulang-ulang, ya tolong junjung tinggi sportivitas pertandingan. Karena ketua panitia penyelenggara Safaruddin Esa Kegiatan kami jauh-jauh hari telah berpesan di koran harian serambi juga pernah dikabarkan. Acara yang sedang kami pencerahkan di lapangan serambi dan serambi ini hanyalah ajang berjalan serambi Murgi buka, kita lihat kembali lagi adu lari ini. Kita oleh Khaynul arnia Masih murgi, kita saksikan. Kali ini Amirul Muhmini. Oke ya. Arif Syukrian, jauh ke depan, tidak ada rekan. Bagi tim Paya Rupi Sawan. Aris Priyant. Lagi-lagi kita harus merusak membuka ruang. Masih Rusman, Reza Rusman dah. Apa yang terjatuh itu tak Kali ini kita lagi suami mencoba meminta numpang kepada Khairul. Terus ancam. Kita lihat sebuah cengangan. Loyalisti, kita lihat kalian Seribu kali sayang Khairul Kail, Kail, Kail, Kail, Kail, Kail, Kail, Yo! Berhenti! Berhenti! Berhenti! Salah satu tim yang sedang dipersiapkan menunjukkan oleh pelatih kelahiran Medan Sumatera Utara Edi Junaidi, salah satu pelatih yang pernah menangani Pertigabah Besok sore sedang pasti akan tampil dan akan, men ya, besok sore akan, men akan, men akan menampingi tim daripada Jaya Gaya Belosawang Aceh Utara Terangka lawan tampil daripada mereka, yaitu tim kekuat ginaan daripada Kesehatan Mawan mata dari Petra Gaya Ada, lepas. Ayam, budak, lepas. Ada, budak, budak, budak, budak. Abang. Abang. Nak kita berjaya kembali. Abang. Bukan untuk kita berjalan. Namun kita saksikan langsung dibutuhkan serangan oleh Amirul Mu'minin. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Abang. Regensi kita lihat infan kebosan Reganya di Lagi-lagi kita lihat hari ini apa tercapi Kita saksikan di Suwabi Terus mengancam Kita lihat Bayang sekali Ini yang dinamakan Wampai Wamp Jangan percaya Empat kali Kita dimaksimalkan Uplah oh, rusuk Ravka dekola dikasakan Lagi-lagi kita lihat Apa pertanda sore hari ini Bagi tim Pemirsa Malakan Kita lihat Oh, menit, menit. oh, kita lihat lagi-lagi kita seprika sana-sini. Oke, mari kita lihat. Suret menewati sepak ini. Putra asli Kandang Nol Semawi. Usman Masih Usman. Kita lihat. Kita saksikan. Terus saksikan. Khair Amir Mu'minin Umpan melebar Jauh kepada Rosariki Kita seksikan Namun kembali lagi Bola meninggalkan arena lapangan Khairul rumah Hidayat kita lihat, umpan diperadakan kepada Raja Desmahendra. Bahagia, yang telah tampil bersama TGM Medan Sumatera Utara. Ya boleh, kita lihat masih habis. Bersama dengan Nabi, Antoni. Reza Rufki Usman Rufki lagi serangan murdi Musa Melebar kepada Yabe Cantik sekali Kita lihat kali ini Antoni mencari rekan bola diberikan kepada Falcon ini nama dia masih ada Khairul. Oke <San> tengah bola ke bola ke Nah, kuliah kayak gue terus mencoba menancang. Kita lihat, kita lihat kali ini Reza namun sulit melewati Riki Lapang. Namun kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan. Ya kita lihat kali ini, inilah jauh ke depan. Ia pesan tujuh kita saksikan Namun nampaknya bola meninggalkan area. Ada Mahendra, kita lihat sulit melewati bahagia Arif Priant, namun lagi-lagi bola meninggalkan aroma lapangan. kami ucapkan kepada tim PS Palaru Sawang dan terima kasih kami ucapkan kepada tim PS Tujanga yang telah ikut berpartisipasi dalam aci kita bertemu <San> event-event ber yang akan datang alam ya Surabaya Palaru Sawang langsung akan kami laga.